Oke okay, Pak, kembali lagi ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara deregister atau bagaimana cara uh, menghapus gitu ya untuk konsol primary Nintendo Switch kalian. Jadi di sini kita akan nonaktifkan untuk primernya dan setahu saya adalah fungsinya adalah untuk kalau kalian misalnya mau main secondary account. Jadi kalau kalian misalnya mau beli gitu ya untuk gamenya nya karena secondary account untuk uh, game-nya itu murah ya, lebih murah ya sekitar 100.000 atau mungkin 300.000 atau tahu benar atau enggak, nggak tahu legal atau enggak, enggak tahu benar atau enggak ya. Jadi di sini kita akan matiin untuk primernya gitu untuk konsol primernya karena kalau primernya masih aktif nanti untuk uh, akun second-nya itu kalian bisa mainin dengan uh, akun kalian gitu Jadi nggak harus main akun yang dikasih sama penjualnya, tapi nanti untuk akun second-nya ini nggak bisa dimainin sama orang lain gitu. Jadi untuk akun secondary ini kalau kalian beli di toko online kenapa harganya murah ya karena uh, dipakai sama lebih dari dua orang sih kayaknya cuman nggak tahu juga untuk detailnya karena saya nggak uh, pernah pakai nggak pernah ngejual juga gitu ya dan nggak tahu juga sih cara kerjanya kayak gimana tapi intinya untuk cara mematikan untuk yang uh, primary kalian cukup ke Nintendo eShop saja dan kalian pastiin aja untuk uh, internetnya aktif gitu ya atau nyala gitu dan sini kita akan uh, pilih aja akunnya yang mana dan di sini tinggal kita buka aja untuk Nintendo eshop tinggal kita tungguin bisa cepat bisa lama tergantung juga sih kadang-kadang cepat kadang-kadang lama memang suka kayak gitu gitu untuk uh, Nintendo gitu. Dari sini kita akan ke yang paling atas aja atau yang disebutnya featured gitu ya. Dari sini kita akan ke lambang profile kita aja gitu tinggal kalian pilih aja dengan A gitu. Jadi tinggal kalian pilih aja di account information sampai ada yang uh, kotak yang hijautoska kayak gitu tinggal kalian ke kananin pakai analog atau di pad tinggal kalian scroll ke bawah kalau saya yang paling bawah ya. Uh, ya, yang paling bawah gitu di sini akan ada tulisan primary console dan ada tulisannya this console is registered as your primary console. Nah, di sini kita akan uh, matiin untuk primernya. Di sini kita akan uh, da register tapi sebelumnya di sini saya mau kasih tahu juga kalau kalian matiin primernya, kalian harus pakai internet untuk uh, downloadable content atau mungkin ya Uh, download software mungkin game digital ya maksudnya di sini jadi di sini akan ada tulisannya if this console is registered uh, this console will require an active internet connection to play downloaded software or downloadable content purchased uh, with this Nintendo account jadi kalian harus uh, pakai internet dan ya mungkin kalau yang saya tahu ya untuk sharing account kayak di PC ya saya adalah uh, pelanggan sharing account kalau di PC untuk uh, PS dan Nintendo saya enggak jadi itu harus uh, dinyalain dulu internetnya untuk uh, sekali gitu, ya, untuk uh, daftarin mungkin semacam daftarin uh, konsol atau PC-nya gitu. Lalu kalian matiin gitu untuk internetnya. Jadi sini kita akan register aja dan uh, di sini kita akan uh, menunggu gitu ya. Nah di sini kita akan memasukkan password kita gitu. Setelah kita masukin mungkin passwordnya nanti kita akan uh, oke okay aja mungkin ya. Oke, okay, jadi setelah kita masukin passwordnya, gitu di sini kita akan uh, menunggu sampai loading dan di sini akan ada tulisan This console has been uh, deregistered gitu ya atau mungkin di sini kita udah um, uh, unregister mungkin atau uh, register gitu. jadi didaftarin tidak didaftarkan gitu sebagai uh, primary console ini kayak gitu the next console you use to open Nintendo Shop will be as primary console gitu. Sini kita tekan oke okay aja dan setelah itu kalian udah bisa uh, langsung gitu ya, untuk uh, pakai gitu untuk konsol kalian. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk main personal 5 Scramble karena di sini adalah akun yang region 2 dan di sini saya menggunakan uh, yang akun yang lain gitu. Jadi bukan yang uh, akunnya gitu. Jadi kan kalau primary itu jadi jadi kalau bukan primary itu kan nggak bisa kan untuk main akun di akun lain gitu. Cuma sini kita akan buka aja. Tapi di sini bisa ya, bisa kebuka gitu. nggak ada error atau apapun. Mungkin karena di sini saya menggunakan uh, internet juga. Kalau kalian Offline saya rasa sih kayaknya nggak akan bisa gitu untuk uh, mainin gitu untuk gamenya. Dan gak enaknya adalah kalau kalian nih kan misalnya konsol kalian adalah non-primary gitu Atau mungkin secondary gitu. Kalian masukin secondary account. Kalian harus pakai internet kan untuk uh, mainin game yang mau kalian mainin. Misalnya personal 5 scramble. Nah kalau akun penjualnya ini dipakai di orang lain gitu misalnya uh, penjualnya ini ngejual misalnya untuk satu akun yang sama itu misalnya tiga kali atau empat kali gitu Jadi kalian kalau misalnya akunnya dimainin di primary konsol gitu misalnya punya orang lain atau punya penjual atau punya siapapun itu kalian gak akan bisa main gamenya gitu Jadi setahu saya bakal ke pos gitu atau atau kayak gimana sih saya juga nggak tahu gitu untuk uh, jelasnya kayak gimana cuman kalau kalian cek di website Nintendonya itu bakal semacam ke pos gitu kalau kalian pakai di konsol secondary gitu Jadi kalau nggak primary itu kayak gitu cuman ya Ya, mungkin nanti saya akan aktifin lagi untuk primernya nya Jadi intinya gampang banget Cukup tinggal kalian klik aja yang dari register Dan tinggal kalian masukin passwordnya nya Terus kalian oke okay dan udah gitu Untuk uh, konsolnya nanti bakal jadi secondary atau primernya nya akan non-aktif gitu Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks kucing. Bye-bye